Kedekatan Prili Latukwasina dan Teku Rasya telah diketahui oleh Aliando Sharif. Namun pemeran digo dalam sinetron ganteng-ganteng serigala, GGS, ini tak mau terlalu ikut campur lebih dalam perihal Prili dan Rasya. Ya enggaklah maksudnya, ngapain gue ikut campur? Gue mikirin hidup gue dulu, hidup gue aja belum benar, ngapain gue ngurusin hidup orang, ucap Aliando Sharif di Studio 6M Tech City, Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 19 bulan 10 tahun 2016 malam. Lantaran tak terlalu peduli dengan hubungan kekasihnya di sinetron GGS dengan Tekur Asya. Hal tersebut juga yang membuat Aliando Syarif membiarkan Prilila Tukosina memilih siapa yang pantas mengisi hari-harinya. Gue sih nggak ada rasa cemburu, normal-normal aja, sambungnya. Sementara itu, dalam urusan persahabatannya dengan Prilila Tukosina, Aliando Syarif mengaku masih berhubungan baik dengan gadis kelahiran Tangerang, 20 tahun silam itu. Jika ada waktu dan kesempatan, Aliando Syarif dan Prilila Tukosina kerap berbagi cerita satu sama lain. Kami masih dekat, masih curhat-curhatan, kadang, sih, kalau dia lagi sibuk, ya? Enggak lah, kata Aliando Syarif Aliando Syarif berhasil meraih penghargaan dalam ajang Award 2016. Pria yang kerap digosipkan dengan Prilila Tukosina ini berhasil menyingkirkan penyanyi-penyanyi besar, Afgan, Cakerahan, Rizky Febian, dan Virza. Menyingkirkan para penyanyi yang lebih dahulu terjun ke industri musik tanah air, jelas membuat Aliando Syarif tak percaya. Pun gitu, dirinya tetap bersyukur mendapatkan penghargaan ini. Jelas enggak percaya, lah, Ali mikirnya, ah, udah ah, enggak bakal dapat. Gue tahu mereka, saingan di inbox Inboxawat 2016, ucap Aliando Syarif Usai menerima penghargaan di belakang panggung Studio 6M Tech City, Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 19 bulan 10 tahun 2016 malam. Gue sih dari awal memang yakinnya enggak bakal menang kalau dibandingkan mereka ya. Gue memang masih baru kan. Sambung Aliando Syarif kembali mendapatkan penghargaan dari SCTV. Aliando Syarif mengaku tak akan menyia penghargaan ini ini untuk fans, orang tua, label dan yang jelas buat SCTV. Ali akan terus berkarir. Terima kasih, kata pria yang kerap disapa Ali ini.